Daerah Iblis Unik terletak di tengah-tengah wilayah Suan Timur. Wilayah ini dianggap sebagai salah satu daerah paling terkenal di wilayah Suan Timur. Perang besar pada zaman kuno terlalu jauh dari ingatan bagi orang-orang sekarang dan mereka tidak tahu latar belakang dari pertempuran yang mengguncang bumi itu. Namun, mereka sadar bahwa para ahli yang tak terhitung jumlahnya dari zaman kuno meninggal di wilayah Iblis Unik. Karenanya. Banyak harta kuno dan warisan yang memikat tersembunyi di tanah yang sangat berbahaya ini. Bahkan selama hari-hari biasa, daerah di sekitar daerah iblis unik selalu ramai dengan orang-orang. Meskipun daerah iblis unik sangat berbahaya, masih ada banyak ahli yang terus mengunjunginya. Lagi pula, di dunia ini, daya tarik harta cukup untuk menyebabkan seseorang tidak dapat menolak dan melupakan kematian. Di luar daerah iblis unik. Ada banyak kota, di antara mereka, unik Devil City adalah yang termegah, karena itu adalah tempat kacau yang dipenuhi dengan segala macam orang, kota tidak memiliki siapapun yang mengaturnya. Namun, di sembarang tempat, selama ada sekelompok besar orang, secara alami akan ada aturan yang dilahirkan. Terlepas dari apakah itu aturan terbuka atau yang tidak diucapkan, seseorang harus secara alami mematuhi mereka untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, kota iblis unik ini, yang seharusnya bukan milik siapapun, memiliki seperangkat aturan sendiri yang tak terucapkan dan berhasil bertahan atas perintahnya sendiri. Ketika kelompok besar dari Dao Sekte secara bertahap memasuki daerah iblis unik, mereka juga dapat melihat bahwa ada cukup banyak orang yang terbang melintasi langit dan bergegas dari segala arah di langit. Tujuan semua orang jelas sama. Karena itu adalah acara yang sangat besar di wilayah Suan Timur. Tidak perlu menyebutkan tentang kemampuan kompetisi sekte besar untuk menarik peserta. Benar-benar spektakuler, sebuah kekaguman melintas di mata lindung ketika dia melihat adegan ini. Meskipun ia telah mengalami Perang Kekaisaran 100 dan itu adalah peristiwa yang cukup besar, itu jelas lebih rendah jika dibandingkan dengan kompetisi sekte besar. Setelah semua, selama Perang Kekaisaran 100, Seorang praktisi panggung 6 Nirvana Yuan sudah menjadi peserta teratas. Sementara dalam kompetisi ini, tingkat kultivasi hanyalah kualifikasi masuk untuk berpartisipasi. Kami telah memasuki wilayah Iblis Unik. Sangat mungkin bahwa kita akan mencapai kota Iblis Unik segera. Kalian semua akan tahu apa yang disebut spektakuler ketika kita mencapai tempat itu. Haha, Pang Tong tertawa dari samping Lindong. Lindong sedikit mengangguk. Dia mengangkat matanya dan melihat ke kejauhan. Sejak dia memasuki wilayah ini, dia memperhatikan bahwa warna tanah telah berubah menjadi hitam pekat. Warna ini secara bertahap menjadi lebih kaya saat dia memperluas pandangannya. Pada akhirnya, seolah-olah langit yang jauh telah menjadi sangat gelap, menyebabkan hati seseorang merasa tertekan. Warna gelap ini menyebabkan hati lindung merasa agak tidak nyaman. Dia telah mendapatkan beberapa kenangan yang tertinggal dari zaman kuno sebelumnya. Karena itu, dia sadar betapa menakutkan dan jahatnya makhluk gelap yang tidak dikenal ini. Tidak ada yang tahu apa yang tersembunyi di dalam medan perang kuno yang agung ini. Sementara Lindung menunduk dan jatuh ke pemikiran yang mendalam. Kelompok besar orang terbang melewatinya dengan cepat. Ini berlanjut sekitar 10 menit sebelum sebuah gunung besar muncul. Setelah itu... Suara gemetar tiba-tiba menyebar di langit. Lindung mengangkat kepalanya setelah diganggu oleh suara ini. Segera setelah itu, dia melihat sebuah kota hitam yang tampaknya tak berujung di hadapannya. Kota itu seperti naga hitam kuno yang berdiri dengan cara yang kesepian dan memancarkan perasaan dingin kuno dan dingin. Sosok manusia masuk dan meninggalkan langit di sekitar kota hitam seperti gerombolan belalang. Suara mengerikan dan memekakkan telinga juga menyapu keluar dan menutupi seluruh area ini. Ini adalah kota iblis unik. Pangtong menunjuk ke arah benda hitam yang sangat besar itu. Membuka sudut mulutnya dan tertawa. Ikuti aku ke kota. Kota iblis unik itu kacau dan memiliki semua jenis orang. Semua orang harus berhati-hati. Petik 2. Berdiri di depan kelompok. Kilei memperingatkan mereka dengan sikap tegas. Setelah itu. Dia bertukar pandang dengan Chen Zhen dan para pemimpin aula lainnya. Baru kemudian, dia bergegas keluar dan memimpin kelompok besar untuk terbang ke kota besar. Meskipun sosok manusia yang telah tiba di sekitar kota unik iblis itu seperti belalang, masih jarang sekelompok besar orang memasuki kota sekaligus. Oleh karena itu, kelompok Dao Sekte menarik perhatian seluruh tempat ketika mereka mendekati kota iblis unik. Ah! Apakah mereka dari Daosek? Bahkan mereka sudah tiba. Mereka memang salah satu dari delapan sekte super. Empat ahli stage life misterius memimpin grup. Ini cukup besar. Petik 2. Mereka bukan yang berpartisipasi dalam kompetisi sekte besar. Sebaliknya, itu akan menjadi pertarungan di antara para murid mereka. Selama kompetisi terakhir, dikabarkan bahwa Daosek menderita kerugian yang cukup besar. Bahkan murid mereka yang paling terkenal saat itu meninggal di tangan gerbang Yuan. Sejujurnya, orang-orang dari Yuan Gate itu benar-benar kejam. Petik 2. Betul, dendam antara Yuan Gate dan Dao sangat dalam. Aku bertanya-tanya siapa yang akan bisa menang kali ini. Petik 2. Sepertinya akan menjadi Yuan Gate lagi. Reputasi tiga raja kecil di gerbang Yuan sangat terkenal. Kemungkinan tidak ada seorang pun di antara anggota generasi muda Sekte yang dapat bersaing dengan mereka. Beberapa waktu yang lalu, ada pendatang baru yang cukup terkenal di Sek. Dia tampaknya disebut Lindong dan dia bahkan mengalahkan Yao Ling dari Devil Selmas. Aku sudah mendengar tentang masalah ini juga. Namun, Yao Ling tidak bisa dibandingkan dengan tiga raja kecil di gerbang Yuan. Bagaimanapun, akan ada pertunjukan yang bagus selama kompetisi sekte besar ini. Petik 2. Petik 2. Percakapan pribadi dengan cepat menyebar ke seluruh tempat dan beberapa dari mereka juga mendarat di telinga para murid sekte Dao. Segera, mata mereka menjadi sedikit geram dan suram. Sialkan gerbang Yuan, jika aku gagal membunuh beberapa dari mereka selama kompetisi sekte besar ini. Bagaimana aku bisa bertanggung jawab kepada junior dari Desolate Hall? Ekspresi Jiang Hao gelap dan serius saat dia mengertakkan gigi dan berkata, "Cukup banyak murid Dao Sekte di sebelahnya mengangguk setuju. Lin Dong meringkuk mulutnya. Sepertinya permusuhan antara Dao Sekte dan Gerbang Yuan cukup dalam. Kemungkinan bahwa mereka tidak akan saling melewati dengan damai dalam daerah iblis unik jika mereka bertemu. Qi dan yang lainnya memiliki ekspresi acuh tak acuh berbeda dengan murid-murid yang marah ini." Mereka tidak terlalu khawatir, ekspresi mereka tiba-tiba berubah ketika mereka memimpin para murid dan berjalan ke dalam daerah iblis unik. Mereka menoleh dan melihat ke arah bagian lain dari langit. Beberapa suara angin yang terburu-buru juga muncul dari tempat itu. Setelah itu, sekelompok besar orang yang sama muncul di depan mata mereka. Mereka oh, Lindong menyipitkan matanya dan melihat ke kejauhan. 1000 wayang Ada sekte cukup banyak juga orang dalam salah satu dari juga dan mereka semua mengenakan jubah abu-abu. Metode pertempuran mereka sangat luar biasa, gelap dan keras sedang samar-samar dipancarkan dari ribuan mereka, tubuh mereka. dihadapi tanpa sadar menarikan perhatian setiap seseorang pupet orang, orang dari sekte wayang 1000 karena dia punya boneka sebelumnya. Lindong secara alami jelas menyadari hal ini. Apakah kamu melihat orang itu di depan? Jika aku tidak salah, dia harus menjadi orang yang paling menonjol di antara anggota generasi muda Tausan Pupetsek, Iblis Guli. Iblis Guli, mata lindung melihat ke atas. Yang dia lihat hanyalah seorang pria yang berdiri tepat di belakang dua tetua berjubah abu-abu. Itu adalah pria muda berpakaian abu-abu dengan ekspresi acuh tak acuh. Warna putih keabu-abuan muncul di wajah pemuda itu. Selain itu... Riak gelap dan dingin yang samar-samar dipancarkan dari dalam tubuhnya juga sangat kuat. Jelas, dia telah mencapai sembilan Yuan Nirvana stage. Ada rumor bahwa Life Essence pupetnya juga telah disempurnakan menjadi wayang jiwa tingkat sembilan dan tidak kalah dengan seorang ahli panggung sembilan Yuan Nirvana. Kita harus hati-hati jika kita bertemu dengannya di masa depan. Semburat terkejut melintas di mata Lindong. Wayang jiwa kelas sembilan menempatkannya dalam konteks ini orang ini pada dasarnya bisa menggunakan dua untuk bertarung satu ketika melawan yang lain tampaknya pemuda berpakaian abu-abu itu merasakan sesuatu juga ketika lindung sedang menatapnya matanya yang mengandung Rona keabu-abuan melesat Tak Acuh tampaknya seolah-olah ada jejak perasaan gelap dan dingin yang samar-samar menembus udara dan menelannya Ci, ekspresi lindung tenang, energi mental yang tak terlihat menyebar terpisah dan langsung mengeluarkan aura gelap dan dingin, yang terasa seperti belatung di tulang seseorang. Jejak devouring power melekat pada energi mentalnya, yang secara langsung melahap semua aura gelap dan dingin, yang sulit untuk dihadapi, sebelum mengusir mereka. Hah, ekspresi pria berpakaian abu-abu itu berubah hanya ketika auranya yang gelap dan dingin dihabiskan. Ekspresi terkejut melintas di wajahnya. Aura gelap dan dingin ini adalah sesuatu yang unik untuk Sekte Boneka Seribu Mereka. Setelah itu membungkus seseorang. Itu akan menyebabkan orang itu merasa sakit kepala hebat. Namun, murid dari Dao Sekte itu sebenarnya bisa menyelesaikannya dengan mudah. Menarik, tidak terduga bahwa Dao Sek sebenarnya memiliki orang lain yang luar biasa selain Ying Xiao Xiao. Pemuda berpakaian abu-abu itu tertawa pelan. Segera, dia perlahan menarik pandangannya. Ayo pergi, dua pria tua berpakaian abu-abu di depan murid berpakaian abu-abu itu bertukar pandang dengan kelompok Kilei. Mereka tidak mengatakan apa-apa saat mereka melambaikan tangan mereka dan membawa para murid dari tousan Pupet Sekte Kota. Setelah mereka mencapai kota, Kilei juga memimpin semua orang dan menuju bagian kota. Semua orang di langit sekitarnya memandangi dua sekte super ini yang telah tiba di kota. Setelah itu, mereka menggosok tangan mereka bersama-sama dengan ekspresi bersemangat di mata mereka. Sebuah acara akbar di wilayah Suan Timur akhirnya akan dimulai. Tidak ada yang tahu partai mana yang bisa naik ke puncak. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa sayangku. Emuah-emuah. Dadah.